Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliana. Hari ini saya mau berbagi tentang info yang saya dapatkan dari Pak Teman-teman, pemahaman tentang cloud merupakan skill wajib di era industri saat ini. Nah, cloud computing tidak memerlukan komputer atau laptop yang berspesifikasi tinggi. Jadi teman-teman kalau mau belajar tidak perlu khawatir kalau uh, tidak memiliki perangkat yang mumpuni. Belajar cloud computing... Ini tidak perlu pengalaman yang cakep juga dalam bidang IT. Siapapun sebetulnya bisa mempelajarinya. Nah, di sini saya ingin perkenalkan tentang aws com Cloud and Backend Developer Scholarship Program. Jadi, untuk kerjasama decoding dengan AWS ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa daftar. Saya juga sudah coba daftar. Bisa buat kelas mahasiswa, kemudian siswa umum. Guru atau dosen silahkan dicoba ya teman-teman Pendaftarannya dari 15 Maret sampai 3 November 2021 Di sini kita akan belajar tentang Cloud Computing uh, Mengacu pada standar kompetensi internasional milik AWS Kelas ini didesain untuk pemula Jadi uh, untuk yang belum pernah belajar jangan khawatir Asal kita mampu belajar mandiri Di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan, dan kita bisa mengenal berbagai layanan dari AWS. Jika teman-teman sudah daftar dan sudah menerima email, aktifkan tokennya, ikuti langkah-langkah. Kemudian, kalau kita klik di sini, akan mendapatkan ucapan selamat bahwa ini saya sudah terdaftar di Cloud and Backend Developer Scholarship Program. Siap untuk belajar teman-teman. Asik banget cara belajarnya teman-teman. Silabusnya lengkap banget. Jadi teman-teman bisa coba juga ada ICM-nya, Teman-teman bisa menguji kemampuan teman-teman setelah mempelajari materinya. Selamat belajar ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih.